tolong di share atau dibagikan videoku, tolong di subscribe juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran teban makan Posisi niat dalam sholat. Niat itu cukup didiamkan atau perlu dilafalkan? Teman-teman sekalian, semua amalan kita harus ada niatnya agar berubah menjadi nilai ibadah. Hadisnya "Inama Amalubiniyat" artinya segala bentuk pekerjaan itu tergantung pada niatnya. Jadi, semua aktivitas kita mesti ada niatnya. Agar aktivitas kita bisa berubah menjadi ibadah. Fungsi niat itu untuk membedakan aktivitas yang satu dan yang lainnya. Maaf, apa bedanya antara selatur dan asar? Ya, waktunya bisa beda. Tapi kalau Anda lakukan jamak, dilakukan satu waktu. Bedanya dalam niatnya Baik segala sesuatu itu tergantung pada niatnya Nah kita tarik dalam sholat Kapan kita menghadirkan niat itu Kata Imam Asyafi'i Niat itu Anda hadirkan dalam hati Bersamaan dengan takbir Lisan mengucapkan Allahu Akbar. Hati Anda mengucapkan musrat apa? Ini sepakat para ulama. Niat itu adanya di hati. Semua ulama sepakat amalan hati disebut niat. Kalau sudah masuk ke lisan disebutlah fad. Kalau Anda mengucapkan kalimat tertentu, itu bukan niat, tapi disebut lafat Kalau anggota tubuh bergerak, disebut harokat. Saya ulangi. Ucapan dalam hati disebut niat. Apa yang diucapkan di sana disebut lafat Pergerakan anggota tubuh disebut harokat. Kapan menghadirkan niat itu? Saat kita takbir hati mengucapkan niat menggunakan bahasa apa? Bahasa kita karena itu amalan hati. nggak boleh diucapkan. Saking gampangnya kalimat ini, maka tak ada kalimat khusus dari Nabi. Jangan coba-coba datangkan hadis sahih hadis palsunya saja kapan kemudian ada petunjuk kemudian niat itu mulai dilapadikan ini pertama kali terjadi pada masa turunan Asyafi'i bukan Imam Asyafi'i tapi para pengikutnya Disebutkan bahwa kata kelompok asyafiyyah, Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Al-Majmu halaman 235-3. Beliau mengutip karangan Imam ar ada sebagian dari pengikut Imam Asyafiyyah. Keliru memahami lafad Imam Ash-Syafi'i keterangan tentang niat. Imam Ash-Syafi'i menyampaikan, adapun niat dalam haji dan umroh itu harus dilahfadikan. Makanya Nabi melafadzkan niat haji dan umroh untuk menguatkan yang ada dalam hatinya. Sebagaimana dalam salat, ketika itu diperketakan, tak perlu melaporkannya. Sebagaimana niat dalam salat tak perlu dilapadikan. Sebagian dari kalangan Syafi'i mengatakan itu maksudnya mengatakan seperti haji dan umroh. Mereka mengatakan boleh melahfadikan niat saat bertakbir. Maka, maka muncullah usulifat subhi dan seterusnya. Dikomentari ini oleh para ulama. Apa komentarnya? Kata Imam Malik dan dipandang makruh melahfadikan niat. Satu, sholat itu yang paling jelas contohnya kecuali niat itu dilafadkan. Hanya untuk menepikan was-was dalam hatinya. Hadirkan niat dalam hatinya dia gak bisa husu makannya munculah sholih. Karena itu ada yang konsultasi kepada Syekh al-maghribi. Saya sulit menemukan khusyuan dalam surat saya. Kata Syekh Al-Maghribi, Hadirkan niatmu seperti Rasul melahfadikan niatnya dalam haji dan umroh. Umumnya disebut dengan kias khusus untuk orang ini yang merasakan was-was dalam hatinya. Sulit menemukan khusyuan. Misal, dia bahkan lafadikan niatnya Duri dan lain sebagainya. Dari sini kemudian menyebar. Asalnya hanya untuk orang yang ini saja dengan hukum yang khusus. Nah, kalau ulama berpendapat hukumnya khusus. Berarti khusus dan jika hukumnya umum berarti umum hukumnya Tapi disebarkan maknanya Nah ini kita ambil pendapat yang perangahan Jika tidak ada was-was dalam hatinya Maka tak perlu dilafadikan niatnya Niat itu tak perlu dilafadikan atau Dihadirkan karena Nabi pun tak pernah mencontohkan. Kecuali jika Anda keadaannya seperti tadi, merasakan was-was dalam hatinya, sulit menemukan khusyuan, maka Anda boleh melafalkan niatnya. Persoalan tentang niat dalam sholat. Kata Rasul, posisi niat itu adanya di dalam hati, jadi niat itu adalah ucapan hati. Tidak ada kalimat khusus dari Nabi. Para ulama ada tiga pendapat ini tentang melaporkan niat dalam salat yang pertama mutlak membolehkan, yang kedua mutlak melarang. Karena tidak ada tuntunannya atau hadisnya, jangan pernah kalian coba-coba datangkan hadis lainnya. Hadis palsunya saja, ingat ya, mengarang itu hanya ada dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Yang ketiga, ada yang pertengahan, Austria bukan Sunnah, karena tidak ada tuntunannya tuntunannya dari nabi dan saya lebih condong kepada yang perkenaan barangkali dia merasakan was-was dalam hatinya sulit menemukan ku aku sengaja membuat video ini hanya tulisan saja dan pembicaraan saja selain karena suara kurang jelas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 Mengingatkan boleh, memaksa jangan. La'ikr tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Mungkin sekian dulu dari saya. Wabillahi taufiq wa lidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.